10 Rekomendasi Wisata Bandung Terbaru 2022 Tempat wisata di Bandung tetap menjadi pilihan favorit para traveler yang ingin menikmati liburan di tahun 2022 ini. Hal tersebut karena tempat wisata di Bandung selalu menghadirkan destinasi wisata terbaru tahun 2022. Seperti Rengganis Suspension Bridge dan juga Nimo Highland. Pengunjung bisa memilih salah satu dari beberapa tempat wisata Bandung yang sedang viral dan hits tahun 2022 ini. Bagi pengunjung yang ingin menguji adrenalin, bisa mengunjungi tempat wisata di Bandung terbaru tahun 2022 ini, yakni Jembatan Gantung Rengganis Suspension Bridge, yang berlokasi di Ciwidey Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk pengunjung yang ingin menikmati kesejukan, dan keindahan kebun teh dari Jembatan Kaca, bisa mengunjungi tempat wisata di Bandung terbaru, yakni Nimo Highland yang terletak di Pangalengan. Berikut rekomendasi tempat wisata di Bandung terbaru tahun 2022 yang sedang viral dan hits, cocok dikunjungi bareng keluarga. 1. Rengganis Suspension Bridge Jembatan gantung Rengganis Suspension Bridge, merupakan tempat wisata terbaru yang terletak di kawah Rengganis Ciwidey Kabupaten Bandung. Rengganis Suspension Bridge, adalah tempat wisata terbaru di Bandung dengan ikonnya Jembatan Gantung, yang panjangnya mencapai 350 meter, dan diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Di Rengganis Suspension Bridge, pengunjung bisa merasakan sensasi melewati jembatan gantung bergoyang, dengan ketinggian 70 meter yang memiliki pemandangan hutan, dan kawah Rengganis yang mempesona. Harga tiket masuk Rengganis Suspension Bridge adalah 70000 Selain itu bagi pengunjung yang ingin beli tiket terusan, 100.000 bisa mengunjungi tiga kawasan wisata sekaligus, yakni rengganis suspension bridge, situ patenggang, glamping lakeside ranca bali, dan kawah rengganis. 2. Nimo Highland, tempat wisata yang terletak di Pangalengan Bandung yakni Nimo Highland, menghadirkan jembatan kaca terpanjang berbentuk huruf U. Selain itu tempat wisata terbaru di Pangalengan Bandung yakni Nimo Highland juga menyediakan wisata kuliner dengan konsep resto ala Santorini Yunani. Salah satu spot favorit di Nimo Highland adalah jembatan kaca dengan panjang 150 meter dan bisa menampung 400 orang. Sementara itu untuk fasilitas di Nimo Highland, pengunjung bisa mencoba wahana berkuda, ATV. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati wisata kuliner di Camelian Skyview dan menyeruput kopi Nusantara di Sadi Cafe. Nimo Highland untuk weekdays buka pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Weekend buka mulai pukul 8 sampai pukul 6. Sedangkan harga tiket masuk ke Nimo Highland untuk dewasa, sekitar Rp35.000 per orang. 3. Rainbow Slide Lembang Rainbow Slide Lembang merupakan tempat wisata baru di Bandung yang berlokasi di kawasan Floating Market Lembang. Rainbow Slide Lembang adalah Tempat wisata yang menawarkan konsep meluncur dari ketinggian menggunakan ban. Untuk mencoba wahana Rainbow Slide Lembang, harga tiket masuknya adalah Rp30.000 per orang. Selain itu kamu juga bisa beli tiket bundling dengan membayar Rp45.000, bisa menikmati floating market Lembang dan juga Rainbow Slide Lembang. Untuk naik seluncuran di Rainbow Slide Lembang, anak usia di bawah 5 tahun, dan tinggi di bawah 125 cm harus didampingi atau tandem dengan orang tuanya. 4. Camping Ground Gunung Putri Camping Ground Gunung Putri Lembang adalah salah satu tempat favorit untuk camping atau berkemah di kawasan Lembang. Salah satu kelebihan di Camping Ground Gunung Putri adalah para pengunjung bisa serasa berada di negeri atas awan. Selain itu para pengunjung juga bisa menikmati kabut turun, bisa mengabadikan foto saat momen sunrise maupun sunset. Selain itu para pengunjung, tidak perlu berjalan terlalu jauh karena lokasi kemahnya tidak terlalu jauh dari tempat parkir kendaraan. Harga tiket masuk ke Gunung Putri sekitar Rp20.000, sedangkan untuk hiking saja sekitar Rp19.000. 5. Taman Grafika Cikole Lembang Tempat camping ini cukup rekomendasi bagi yang ingin bawa anak-anak, karena tendanya sudah beralaskan beton dan juga kayu. Sehingga pengunjung tidak akan kebasahan di bawahnya karena tidak akan kebasahan. Pengunjung bisa menikmati camping sambil menikmati rindangnya hutan pinus. Untuk harga camping di sini kamu tidak perlu bawa tenda, karena sudah dipersiapkan tendanya dengan bayar 400000 dengan kapasitas 4 orang per tenda. 6. Orchid Forest Cikole Lembang Orchid Forest Cikole merupakan tempat camping paling cocok bawa anak-anak, karena pengunjung tidak perlu repot untuk bawa perlengkapan camping. Jenis tenda yang terdapat di Orchid Forest Cikole Lembang adalah, tipe Dom Charlie sudah termasuk tenda, sleeping bag dan juga fasilitas toilet. Untuk camping di Orchid Forest, pengunjung hanya membayar Rp450.000, untuk empat orang sudah termasuk tenda, dan Rp950.000 untuk 9 orang per malamnya. Biaya tersebut sudah termasuk breakfast, api unggun dan jagung bakar. 7. Glamping Lakeside Ciwidey. Destinasi wisata yang berada di Bandung Selatan, tepatnya di Ciwidey ini sangat cocok untuk liburan bersama keluarga. Alamnya indah, Anda dan keluarga bisa sekalian berkemah di sini. Ada beberapa glamping yang bisa disewa dengan pemandangan Situ Patenggang. Selain itu di Glamping Lakeside anda bisa melakukan berbagai aktivitas seru di sini. Mulai dari menjelajah danau dengan perahu, piknik di pinggiran danau, sampai bermain seluncuran di golesat sirkuit. Anda juga bisa makan dan foto cantik, di perahu pinisi dengan latar belakang situ Patenggang. Glemping Lakeside berlokasi di Jalan Raya Ciwidey, Patengan KM 39, situ Patenggang, Kecamatan Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat. Delapan. Green Grass Cikole, Green Grass Cikole Lembang, lokasinya masih dekat dengan Orchid Forest. Lokasi camping di Green Grass Cikole Lembang ini areanya cukup luas. Para pengunjung bisa lebih nyaman untuk camping di tempat ini, baik bersama keluarga atau dengan komunitas kamu. 9. The Great Asia Afrika. The Great Asia Afrika menghadirkan tempat wisata tujuh negara dalam satu kawasan. Terdapat miniatur negara Korea Selatan, Thailand, India, Timur Tengah, Jepang, Afrika. Di The Great Asia Afrika para pengunjung bisa foto-foto dengan latar belakang tujuh negara tersebut. Selain itu para pengunjung bisa sewa kostum, dan juga mencicipi kuliner khas negara tersebut. The Great Asia Afrika berlokasi di Jalan Raya Lembang nomor 71, Kabupaten Bandung Barat. The Great Asia Afrika buka mulai pukul 9.18.00. Harga tiket The Great Asia Afrika sekitar 65.000 sudah mencakup semua wahana, termasuk kupon yang ditukarkan dengan minuman dan juga fast shield. 10. Delaj Maribaya. Kawasan wisata Delaj Maribaya mengusung konsep wisata alam dikolaborasikan dengan spot foto dan wahana kekinian. Para pengunjung bisa melepas penat dengan sejuknya udara ditambah dengan latar belakang hijaunya hutan pinus. Di Delaj Maribaya Para pengunjung bisa mencoba wahana ekstrim seperti zip bike, naik sepeda yang digantung pada besi baja yang kuat, sky tree, duduk di papan kayu, pada ketinggian hingga 12 meter, valley swing, naik ayunan yang juga menggantung di ketinggian, dan hot air balon, sensasi menaiki balon udara. Delage Maribaya berlokasi di Jalan Maribaya, Babakan, Gentong, Cibodas, Lembang, Bandung Barat. Harga tiket masuk The Lodge Maribaya sekitar 65000 termasuk voucher makan, masker, sarung tangan, hingga masuk ke satu wahana. Itulah 10 rekomendasi tempat wisata di Bandung terbaru tahun 2022. Silahkan like dan subscribe video ini dan klik tombol loncengnya.